Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kembali kebahagiaan pun kita dapatkan bersahabat ya ketika melihat Papa Bilar Masya Allah lagi memainkan drone Kali ini makin gak sabar makin penasaran dengan kejutan yang akan diberikan oleh Leslar Entertainment Papa Bilar beralih jadi pilot drone persahabat. dia Masya Allah banget nih kebahagiaan cidukan vitamin selalu kita dapatkan Apalagi kita lihat di video ini Tiba-tiba ada yang lewat di persahabat dia ya, Yang tentunya membuat kita semakin kagum dan bangga Dengan wanita hebat, wanita luar biasa, Bunda Lesti Keceora. Saat Papa Bilar beralih jadi pilot drone Kita lihat tiba-tiba mengendari mobil mewah Masya Allah Bunda Lesti memang selalu keren Mudah-mudahan sehat terus untuk Leslar Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita simak juga kalimat komentar, begitu banyak dari para fans, diantaranya dari akun Asmari Kalsum mengatakan, Bundanya Al-Fatih keren banget, bahagia selalu sayang bersama keluarga kecilmu, semoga berteman dengan orang-orang baik. Amin, shalal banget, semuanya kagum dan pastinya bangga dengan sosok Lesti Kejora. Kemudian kita lihat juga selanjutnya persahabat Ada cidukan terbaru siang hari ini Kita lihat persahabatnya Ternyata Bunda Latsy Gejora Hari ini sedang foto shoot bareng Game Mama nih persahabatnya Tiba-tiba saja Kita melihat Bunda Latsy sudah bergabung Dengan sahabat-sahabatnya Bener banget nih persahabatnya Leslar emang sepertinya punya pintu Doraemon tiba-tiba sudah Berada di Lokasi Jakarta nih persahabatnya Tepatnya Masya Allah, sudah bersama dengan sahabat-sahabat yang luar biasa juga makin bangga dengan penampilan Bunda Lesti Kejora makin cantik. Apalagi, percaya dia memakai gaun yang sangat masya Allah banget. Postingan ini pun juga kembali oleh akun Sandal Budi Bilar. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis: "Foto sutma Mayu Leslar sepertinya punya pintu Doraemon, soalnya tiba-tiba Bunda sudah di sini aja," katanya. Hingga komentar pun tentu banyak sekali diberikan Diantaranya dari akun Instagram, anssab16 mengatakan Dede baru mendarat jam 8, langsung foto sultan amazing you, katanya itu, Masya Allah, ternyata sudah mendarat dari jam 8, persahabat Kita lihat juga komentar selanjutnya Dari akun Hakaniyati, Masya Allah, Tabarokallah, da sehat-sehat dan bahagia selalu semuanya Semoga tali silaturahimnya Selalu Allah jaga sampai selamanya. Amin. Allahumma amin. Luar biasa, begitu banyak doa, dukungan, dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang sangat tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian, juga bersahabat, kita lihat di sini ada cedukan budalasi kejora. Memang sepertinya budalasi kejora tadi pagi berangkat Atebek ke Jakarta. Wah, wow, wasya Allah, mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar selalu dimudahkan, dilancarkan Kita selalu menantikan kejutan dari Leslar Entertainment yang akan memberikan kebahagiaan, surprise pastinya untuk keluarga Konoha Bunda Lesti, Alhamdulillah bersahabat, disambut dengan baik oleh orang Bali dan tentunya selalu berteman dengan orang-orang baik Alhamdulillah Berikutnya, kita lihat di postingan ayah kejora satu jam yang lalu mengunggah keluarga besar di Cianjur Ada Bunda Lesti kejora Insyaallah sepertinya lagi kangen dan merindukan sekali ya suasana Cianjur mudah-mudahan bisa berkumpul kembali keluarga besar kita juga selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga besar leslar Selanjutnya, kita lihat juga bersahabat di sini ada sebuah postingan dari Karnovava. Ini juga membuktikan bahwa keluarga besar Rizky Bilar pun Alhamdulillah banyak tentunya yang menyukai Salah satunya ada komentar persahabatnya Ada pesan DM yang masuk kepada Kak Nova Di sini persahabatnya berkomentar tentang postingan Kak Nova Ini mengenai bundanya Papa Bilar Omar Dewi. Kita lihat sahabat Kalimat DM yang tentunya diposting oleh Kak Nova Suka banget sama Ibu Bilar, auranya positif dan sabar Lihatnya adem aja, berasa kali beliau orang baik dan tulus, Masya Allah Kita lihat juga kalimat yang diposting oleh Kak Nova Bener banget, Ibu orang yang paling sabar, tulus dan apa adanya Beruntung banget punya mertua seperti Ibu ini, Masya Allah Wow Makin bangga sekali, makin bahagia Mudah-mudahan persahabat, keluarga besar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan, mendapatkan kabar baik dari Les Lars Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Dipa TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Vila, tentunya Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Kami ucapkan terima kasih